nggak bisa bercinta lagi Aku jadi kita tidak mampu melakukan lagi Sayang mengenakan Meletakkan dan meletakkan wadah itu ke dalam microwave, Menutup jendela merderak Dingin ya? Ya dingin Para pasangan kekasih atau suami istri yang bisa awet Apa ya? artinya ada semacam kunci yang kita belum tahu semacam rahasia ada temanku dan istrinya bilang kalau setelah mereka punya anak setelah mereka punya anak dan setelah mereka punya anak, mereka, mereka baru bercinta. cinta ya? namanya suami istri, gak apa-apa meskipun begitu, tetap saja menudihkan tapi karena mereka sudah lama menikah Suami dan istri juga nggak saling kenal kan sebelumnya. Iya, tapi waktu masih kecil, kamu menganggap papa dan mamamu hanya sebagai papa dan mamamu kan. Nah, waktu orang tua aku akan bercerai, aku benar-benar kebingungan. Bagiku mereka hanyalah papa dan mama. Tapi setelah dewasa, aku menyadari bahwa papa dan mama adalah orang asing yang tidak saling kenal sebelum mereka menjadi pasangan dan menjadi sebuah keluarga. Pada dasarnya, begitu. Aku ingin terus bercinta sampai umur 50 atau 40. Seks, ah, sepenting itukah? Ciuman dan pelukang, itu termasuk seks dalam arti luasan. luas kan? Setiap pagi kita ciuman sebelum kamu berangkat kerja ke makanan. Seperti ciuman ciuman. Karena kamu nggak ingin menggunakan lidah. Karena kamu kadang-kadang bau alkohol. Itu bukti kalau kita sudah berakhir kan. Dulu tak bau atau enggak kita bercium mata penting pentingnya seperti orang tolong Berpelukan erat-erat seperti orang tol. Kenapa kamu nggak mau bercinta lagi? Ah sudah. Aku ingin dengar. Aku sudah bilang kepadamu. Aku kesulitan menjelaskannya dengan kata-kata. Ya tapi aku ingin dengar. Kadang aku merasa aku ini gak normal Para laki-laki menggerutu Kalau perempuan gak punya gairah seksual Tapi jika perempuan menginginkannya terlalu banyak Mereka bilang, sudah Jadi aku pikir Kalau aku ini gak normal Karena kebanyakan menuntutmu bercinta Tapi di tengah malam Aku benar-benar merasa kesepian meskipun hidup kundi bersama Di ranjang yang sama Entahlah dan dan saat aku ingin menyentuh punggungmu aku takut kamu menolaknya jadi aku bingung sendiri gak bisa tidur waktu itu aku benar-benar ngantuk, sungguh ah dulu ngantuk-ngantuk tidak kamu tetap menggenggam tanganku Apa aku abnormal, gila Seks dan kasih sayang itu dua hal yang berbeda Kamu pikir gak akan ada cinta tanpa seks? Apa ada cara lainnya ya. yang bisa untuk mengumpul cinta? Ya. Misalnya apa? Ngobrol dari hati ke hati Tentang setiap hal kecil yang ada dalam keseharian kita Kamu tahu? Iklan TV yang dibintangi oleh Saltomi Obayashi itu Suami dan istri yang makan jenis roti yang sama di waktu pagi yang sama Iklan itu Pagi hari kita makan nasi Misalnya, contoh kecil saja Jelas. Cinta itu memang sesuatu yang gak jelas kan? Seks bukan sesuatu yang gak jelas. Kita bisa merasakan perasaan pasangan kita dengan jelas. Laki-laki bisa berhubungan seks tanpa cinta. Apakah kamu menyewa pelacur setiap selasa itu? Enggak. Laki-laki, dalam waktu-waktu tertentu butuh melepaskan gairah kan? Cukup. Jangan sampai aku marah. Tatsuro mengeluarkan katakan dari microwave dan menuangkan sake untuk Sayoko dan dirinya sendiri. Kenapa kamu nggak ngajak mamamu tinggal di sini? Kamu benar-benar mau membicarakan itu lagi? Kamu terlihat tanya. Apa? Kalau kamu terdiam, rasanya aku yang salah. Teruskan. Sepertinya kamu nggak mendapatkan cukup kasih sayang saat kecil. Dan berusaha menggantinya dengan kasih sayang laki-laki. Itu akan melelahkan si laki-laki. Kamu bisa menggantinya dengan cara mengajak mamamu tinggal di sini. Aku gak ingin membahas soal mama lagi, oke? Okay? Itu juga trauma, ya? Pokoknya itu, kamu masih menyimpan dendam. Coba, coba ajaklah mamamu tinggal di sini dan berusaha lagi untuk. Eh, enak aja ya? Aku gak peduli. Apa yang terjadi pada mama Dia sudah meninggalkan kami sesuka hatinya sendiri Apa kamu sedang memintaku untuk mengajaknya tinggal di sini lagi dan memperbaiki hubungan dengan Bukan maksudku Apa kamu sedang memintaku untuk bersusah payah lagi seperti dulu saat aku merawat papa? Sudahlah Aku akan melakukan apapun yang maksudkan Dengar saya oh. Kamu gak tahu apa-apa, Tan -apa Itulah sebabnya kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu dengan enteng Sudah, kumpilah Aku enggak mengenalmu sebagaimana juga kamu enggak mengenal aku. Tunggang saja sakit itu lagi yang membelinya dengan uangku sendiri Aksurah meruangkan sakit untuk Sayoku menghabiskannya dalam sekali tepung Setelah mama meninggalkan kami waktu itu Akulah yang harus melakukan semuanya apa sama sekali gak tau apa-apa tentang urusan bisnis Jadi akulah yang harus berurusan dengan para musisi Kau menawar harga dengan para klien, menelpon klien klien lokal Dan itu saja gak cukup Aku masih harus memasak, membersihkan rumah, dan mencuci Aku seperti pembantu saja rasanya Seperti aku sekarang Tidak banget lah Sekarang kamu gak melakukan apa-apa seperti papamu waktu itu Aku bekerja membuat nasi kotak banyak sekali gitu toko makanan Aku nggak ingin memasak lagi ketika aku berada di rumah. Tapi... Jangan memotong omonganku dulu. Teruskan. Papa minum dan berjujur. Ingkaratinya kasar setiap kali mabuk atau Dan aku selalu menangis dan berdoa. Mama sudah menikah lagi waktu itu dan punya anak perempuan. Toshiko Kamu ngerti kan bagaimana perasaanku? Sudah punya anak perempuan lagi Dia pasti memanjakan anak itu Dia sudah punya keluarga baru yang bahagia Jujur saja Aku bahkan pernah mau menyangketnya Seperti tokoh utama perempuan Dalam kisah tragedi Seorang tokoh utama dalam kisah tragedi Gak akan berpikir untuk membuat boneka diri jerami Dan menyantetnya Waktu itu aku sempat berpikir untuk membuat boneka diri jerami takut. Setelah papa Kenas, itu Dia memintaku untuk melakukan ini Itu dia merengek-rengek padaku Dan jika dia gak menyukai apa yang aku lakukan Dia akan mengumbar sumpah serapahnya Mama sekalipun gak pernah menghubungi kami Apakah kamu masih tega Mengusulkan agar aku mengajaknya tinggal bersama Jadi, karena aku gak mendapatkan cukup cinta di masa kecilku Aku harus merawat mamaku yang pikul dengan penuh cinta Jadi itu caranya untuk menyembuhkan trauma masa kecilku Aku menjadi ibu papa atau mamaku untuk selamanya Kamu berlebihan Aku sendiri juga Dulu punya mimpi kecil Tapi aku sudah menguambangkan segalanya Seperti apa mimpi kecilnya itu? Aku mau bilang Ayolah Kenapa? Kenapa? Kamu baru saja menceritakan hal-hal seperti itu Dan tiba-tiba saja merasa malu yang ketawa ya? enggak akan ketawa ah, enggak bisa ayolah kamu tadi memaksa aku untuk berbicara belak-belakan, kamu juga harus dong sayurku mengenakan penutup kepala berbentuk binatang itu oh masa kecilku yang tak ternoda aku tidur di kamar anak-anak ini dan dari sini aku bisa melihat hamparan kebun buah-buahan waktu itu kebahagiaan terjaga bersamaku di setiap pagi kebun buah-buahan itu masih seperti yang dulu tidak ada yang pernah berubah semuanya semuanya Berwarna putih Aktris, ya aku tahu Kamu selalu ingin menjadi seorang aktris Oh Kebun buah-buahanku Sesudah musim gugur yang gelap Serta murung dan musim dingin yang menggigil Kini kau kembali muda Penuh dengan kebahagiaan Para mereka Tak pernah mengabaikanmu Sudah-sudah cukup Oh, seandainya saja aku mampu menyingkirkan Kebun ini dari dada dan kundakku Seandainya aku mampu melupakan yang menarik Tunggu Tunggu ya oh, Aku Telepon berdering Sayoko mengangkat gagang telepon masih mengenakan penutup kepala berbentuk binatang Halo? Halo? Maaf Saya tidak bisa mendengarkan suara Anda dengan baik Halo? Tak suruh melepaskan penutup kepala itu dari kepala Sayoko Halo? Ah Ya, ya, Benar, iya benar Oh, kami sudah menutup kelompok musik kami Apakah dia bilang Kelompok musik cindon Dan rumah yang ada pohon sakuranya Ah, oh, mama saya Itu mama saya Iya, oh terima kasih banyak ya Iya, dia menghilang sejak tengah hari tadi Dan kami mengkhawatirkannya Maaf Biasanya dia mengenakan PIN yang bertuliskan namanya. <tuh> Maaf, kami nggak melaporkannya ke polisi karena dia sudah sering sekali melakukannya. Maaf ya. Ya, saya akan segera kesana dan menjemputnya. Saya kok meletakkan gagang telepon. Ketemu di mana? Satu stasiun dari sini. Dia berjalan berusuri real kereta aku. Saya kok mengeluarkan sebuah jaket <tuh> dari salah satu kotak kardus dan mulai mengenakan wabungan ketemu saja. Apa lebih baik aku membawakan sesuatu tanda terima kasih? Kalau jam segini hanya minimarket waktu. Macamnya masih buka? Saya kok Mereka jual parcel enggak ya? Enggak ada parcel, tapi mungkin ada kue biasa dan buah-buahan. Nyusahkan orang saja. Telepon tersambung. ya? Halo? Sibuk. Ini saya Mama sudah ketemu di stasiun, setelah stasiun sini, seseorang mendapatinya sedang berjalan menyusuri rel kereta api. Ya, aku akan menjemputnya sekarang. Enggak apa-apa kok, aku akan... Oke, tapi jaraknya kan jauh sekali dari rumahmu. Oke, enggak nggak apa-apa ya, ya itu tugas kita berdua. Ya. Telepon aku besok ya? Ya, makasih. Saya cuma menutup telepon. Sayaiku melepas jaket dan memasukkannya kembali ke dalam kotak Kamu nggak kesana? Dia bilang biar dia saja yang menghubungnya. mau dengar kelanjutannya? enggak, nggak enggak, enggak, terima kasih. Terusin dong. Baiklah. Sayaiku kembali mengenakan tutup kepala berbentuk binatang. Dia sakit sakitan. Sendirian dan tidak berbahagia dan siapakah yang akan merawatnya? Siapa yang akan mengawasinya? Menjaganya agar tidak melakukan kesalahan? Saat waktunya minum obat Siapa yang akan mengantarkan obat-obat itu padanya? Sudah bukan saatnya lagi aku menyembunyikannya Bahwa aku mencintainya Sungguh ia batu yang dikalungkan di leherku. Aku sedang tenggelam bersamanya. Tapi aku mencintai batu itu. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jangan berpikiran buruk padaku, Petia. Jangan, jangan ucapkan jangan mengucapkan sepatah kata pun padaku, Petia. Aku tadi membeli jari almond buat santapan pencuci mulut. Tak mengeluarkan jari almond dari tas set ya. Kamu mau kan? Lepaskan telur dari kepalamu. mulut. Hehehe. Hayolah. Lepaskan telur itu. mengulurkan tangannya dengan mencongkol telur kepala itu. Saya menampik tangan tak Kenapa kamu tak mau bercinta lagi denganku? Tak di hotel yang ada di IC itu, sambil menatap bintang-bintang dari pemandian luar, kamu mengucapkan kata yang manis sekali. Katamu kamu ingin bersamaku untuk selamanya. Apakah itu hanya dusta? Semua adalah salahku. Aku nggak pernah bilang itu. Aku aneh kan? Aku nggak normal kan? Sudah. Apa yang harus kulakukan? Selama ini aku, aku, aku harus selalu sabar, selalu mengorbankan kepentinganku untuk orang lain. Aku sampai nggak tahu lagi apa yang aku inginkan dan apa yang ingin kulakukan. Aku. Pakaian dari salah satu kota aku menahan diri karena gak ada yang membantuku. Aku menahan diri karena aku gak bisa mengatakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Perih rasanya, sangat menyakitkan. Perih sudahlah, saya untuk mengambil salah satu pakaian dari lantai dan melemparkannya karena tak suruh. Kamu lah yang inginkan untuk pertama kalinya dalam hidup inginkan hanya kamu kenapa? kenapa kita harus putus? kenapa semua orang meninggalkanku? apakah kita akan bersama lagi jika kita bercinta? gak seperti itu kan? kita bisa bersama lagi kita gak bisa bersama oh, ya. lagi kenapa? kamu mengerti sebenarnya gak, aku gak ngerti Tatsuru mendadak murga dan menyamar pakaian dari tangan saya kamu mau aku mengatakannya kamu mau aku mengatakannya dengan mulutku sendiri enggak